Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta lar Lovers, dimanapun kalian berada, di Fatifik, kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar.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 Kegabar pertama persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah kabar yang tentunya lagi-lagi ini soal lesi dan rezeki Bilar Dilaporkan oleh tentunya yang tidak menyukai dedek oleh signifikan atau persahabat ya di postingan ini, ada sebuah penyampaian langsung dari Mbah Mijan, ya. Mbah Mijan aja ini sudah paham, sudah tahu bahwa Lesi Kejora itu sudah punya suami, persahabat ya. Dan apa tentunya urusannya untuk dibesar-besarkan. Toh, banyak yang kumpul ke buah, para yang lainnya, ini tentunya tidak dibesar-besarkan. Kediran Lesi Kejora, nikah sirih kok mau dilaporkan ke polisi, ini aneh banget, persahabat ya luar biasa juga semua orang tentunya persatabat ya tahu paham bahwa Leszlowski bilar menikah secara agama yuk support doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu dilindungi untuk rumah tangga idola kesayangan kita Postingan tersebut diunggah kembali oleh akun Les Lovers Anus Kordai Lini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para mens yakni dari akun Instagram Bundanya Febriana Zahra mengatakan, "Karena Leslar Ladang Cuan, kalau nggak ngomongin Leslar nggak rame, katanya tuh nganggur banget ke ya? tetap optimis, positif, selalu kompak, dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kita." Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Asila ada sekolah, mengatakan, 'Haha, leres mbah-mbah mijan, jos mantep,' katanya tuh." <laughs> dukungan yang penuh persahabatnya selalu dari orang-orang baik untuk dede dan kakak bilar. Berikutnya ada kabar terbaru dari bang Ariel. Persahabatnya akun Instagram pribadi mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih bersama ayah kejora. Wow, ternyata. Off Air kali ini ditemani oleh ayah kejora juga bersahabat ya duh, Baby L ditemani oleh kakeknya ya masya Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, semuanya dimudahkan, lagi nggak sabar melihat menantikan Off Airnya di di kali ini. Diunggah Bang Ar juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan bersahabat ya Bismillah, Alhamdulillah sekian lama baru bersua lagi sehat-sehat selalu untuk kita semua Amin, tetap semangat Cilegon katanya tuh. Wow, lokasinya di Cilegon Anyor, mas mudah-mudahan ada kejutan dan cidukan vitamin manja Yang diberikan oleh Tim Leslar Soal Dede dan Kakak Bilar untuk kita semua fans sejati Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga yang diberikan Dari akun Purwanti Hidayah54 Ternyata ayah kejora nganterin of RDD Masya Allah banget ya, semakin banyak yang menjaga Sebagian banyak yang melindungi idola Sayangan kita, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya Robbal 'alamin. Berikutnya juga kita lihat persahabat ya selain Bang Ariel, ayah kejora yang menemani Kakak Bilar pun ada Kak Rizky. Make up tuh. tuh yang sedang baru bangun tidur nih, persahabat ya Lokasinya di Royal Krakatau, masya Allah. Makin gak sabar, makin penasaran semakin dibikin dag diguni persahabat yang menantikan kejutan vitamin bahagia yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Berikutnya juga kita lihat persahabat di unggahan ini ya, masya Allah, ini adalah tempat of airnya Dede Alesti Bismillah, lancar of airnya Dede Alesti ya, persahabat, Ya itu mewah dan keren banget tempatnya. Diunggah unggah oleh akun Les Largo Public, Kalimat Matkinson pun dituliskan Bismillahirrohmanirrohim, lancar of airnya Demil Detun, semoga Leslar Largo. Leslar fans dan Leslar lovers penuh berkah hidupnya selalu memberi contoh dan manfaat baik untuk semua orang penuh keberuntungan dunia akhirat amin ya robbal al alamin masya allah ini support doa baik banget ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dipermudah berikutnya kita lihat juga persahabat ya masya allah ini di dalamnya ya untuk lokasi of airnya si cantik dengan si kejora makin penasaran dan makin gak sabar nih pas sahabatnya menantikan of air penampilan si cantik di deklasi gejora dan selanjutnya juga persahabat ya di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun Instagram lembayung.biru.9469 mengatakan Marco Heng sibuk lapor sana-sini yang dilaporkan lagi sibuk off air sehat-sehat ya leslar bumil baby alnya juga semoga semakin diterima derajatnya amin ya Allah luar biasa mudah-mudahan tetap kompak dan solid sebagai fans sejati kita semua selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky bila.